Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap umat Islam kota Tebing Tinggi. Kami dari umat Islam kota Tebing Tinggi, mengecam keras ucapan penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh politikus Mukhrusarma dan politikus lainnya dari India. Maka dari itu kami meminta pemerintah Indonesia khusus kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk mendesak pemerintah India untuk melakukan hal satu memproses secara hukum para penista agama sesuai resolusi PBB tentang Islamophobia dua menghentikan penindasan kepada Islam di India berupa kekerasan verbal dan fisik tiga Menghentikan Islamfobia di India. Empat, meminta pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik terhadap negara India apabila tuntutan kami tidak dikabulkan. Lima, memboikot produk-produk dari India dan bisa jadi pengusiran dubes India di Indonesia jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dalam rangka menjaga hak asasi manusia yang harus sama-sama kita hormati. Deming tinggi, Jumat 17 Juni 2022, Koordinator Sahur Sirai. Taqbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.